Hilangnya jumlah ayam piaraan milik warga Gang Flamboyan Blok B12 Prumda, Kelurahan Melaja Kota Bangkalan, kini sudah terjawab. Ternyata berkurangnya ayam piaraan tersebut karena dimangsa seekor ular piton jenis sanca Bodo, sepanjang 3 meter yang selama ini rajin menyambangi kandang ayam milik salah satu warga. Ular sanca itu ditemukan dan ditangkap petugas pemadam kebakaran di dalam kandang ayam milik warga pada tanggal 6 Juli 2022.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 Ular piton sepanjang 3 meter masuk ke kandang ayam milik salah satu warga di Gang Flamboyan Blok B12 Perumda, Kelurahan Melajah, Bangkalan. Air-air ini peternak ayam gao keras Madura dan ayam pelung tersebut sering kehilangan ayam. Ia menduga ular masuk kandang melalui celah tempat pakan ayam. Celah tersebut hanya selebar kepala ayam dan berfungsi agar ayam bisa mematok makanan. Setelah masuk kandang, ular tidak keluar melalui celah tersebut karena perutnya sudah membesar setelah menelan ayam. Kandang berisi 40 ekor ayam itu dekat dengan rawa atau lahan kosong. Warga biasa memanfaatkan rawa tersebut sebagai tempat ajang balap kelinci. Damkar Satpol PP Bangkalan butuh waktu 10 menit untuk mengevakuasi ular piton sejenis sanca bodoh tersebut. Ketika petugas tiba di lokasi, ular itu berada di dalam kandang ayam. Gerakannya sudah lambat karena perutnya sudah membesar setelah memangsa satu ekor ayam. Seekor ular sanca mendadak jadi perhatian warga di kelurahan Bumi Ayu, Dumai, Riau. Ular berukuran 5 meter tersebut diketahui menelan seekor kambing milik warga. Peristiwa terjadi di saat wilayah tersebut sedang dilanda banjir. Keadaan tubuh ular sanca yang menggelembung usai memangsa kambing menjadi tontonan warga setempat. Ular itu terlihat berada di halaman rumah warga RT01 Bumi Ayu. Kambing yang dimangsa sang ular adalah indukan. Ular tersebut memakan kambing milik warga yang ditinggal di kandang belakang rumah. Ular ditemukan berada di dalam kandang kambing dengan kondisi perut membuncit karena telah menelan kambing indukan. Pemilik hewan ternak tersebut menuturkan, ular sanca tersebut memang sebelumnya sudah sering muncul dan sempat akan memakan anak kambingnya. Ular ini sering bersembunyi di tumpukan pelepas sawit warga bahkan sesekali keluar mencari hewan ternak warga.